Nah, kita sekarang sedang melakukan kegiatan materi SAR Jadi kita juga di SISPAKALA juga mempelajari Search and Rescue Jadi kalau misalnya ada teman anda e, tersesat di gunung Anda bisa, adik-adik bisa juga membantunya